Nodiki nggak bisa membenci kamp saung Wah, itu gue, bro! Jok boleh, si Soneno. Watu, batu itu ada tembakan. So, gue belok roto. Nah, gitu loh, gue <.inalLY> nih mantap, eight. disini yang paling oh. mantep bisa-bisa kalau aku udah aku harus ya berjuang Malah dia ini janji <San> aduh haaah lega dia ayo dia ayo kasih sayangku uh, gitu sepanjang masa bagaikan surya menyinari dunia dia ayo dia ayo oh, what aduh aku dingin sini Ah. Aduh, Lego dek dek, aduh. Ayo, aku sayang kamu. aduh gila lah pacarku sebelah ya, jani janji apa loro yo ya janji jani janji orang yang pasti belas wah pusing oh. ini malah pusing pusing waduh Ana buto konek konek. Wah. Buto gede duer, duer, duer, man, pora. Tak hmm. kena malah. Kurang gede ah tak kerjaan <tuk> <pripen, aneh> <tuk> waduh hahaha rasakan pembalasanku huuuu ngisih kok ini kemang lili cah gua cah orang ada gun biaya lah ngisih nih hahaha mulanya orang lah kita kita kue awak gede duur kita ta kita kue kalau lili ya aduh aduh ah syukur syukur pasang nih kue